A'udhu billahi minash rajim Bismillahirrahmanirrahim Kalau laki-laki sholat wajibnya lebih banyak di rumah daripada berjamaah di masjid Apakah berdosa Dan apa, apakah berdosa dan apakah sholat wajib di rumah tetap ada dapat pahala Lebih besar dosa tidak berjamaah atau lebih besar pahala sholat di rumah jadi memang ini khilaf di antara ulama, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah muakka'da. Sunnah muakka'da, artinya sunnah yang sangat ditekankan, kalau tidak ada udur, maka harus ke masjid, gitu loh. Cuma Imam Syafi'i tidak mengatakan berdosa, nggak dikatakan berdosa. Ini pendapat beliau, berpegang pada hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, Sholat seseorang diantara kalian di pasar ya dan di rumahnya. Dibandingkan sholat di masjidnya Perbandingannya 25 kali lipat Jadi Imam Syafi'i mengatakan Di sini Nabi SAW hanya membedakan kadar pahalanya Menurut beliau Pada saat itu memang masih sangat terbatas sekali Buku-buku gitu kan Imam Syafi'i tinggal di Mesir Sementara imam-imam yang memang Madhab yang lain seperti uh, Imam Abu Hanifah sudah meninggal sebelum beliau Sebab Abu Hanifah lahir tahun seratu, uh, meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir tahun itu dan kata para ulama, imam-imam yang makin dekat dengan sahabat dan tabi'in Itu sebenarnya makin dekat dengan kebenaran Lebih dekat dengan kebenaran Karena mereka lebih dekat dengan generasi yang menerima wahyu ya? Beda antara kita sekarang dengan orang-orang yang hidup tahun berapa yang dekat dengan para sahabat kan beda tentunya Artinya di sini bedanya ini karena mereka ya, lebih lebih dekat ya lebih paham, tapi bukan berarti mereka benar semua. Tidak, kalau kita temukan dalil sekarang memang lebih kuat, ya kita wajar untuk mengikutinya, kan gitu. Imam Malik meninggal tahun 179 hijriah. Imam Syafii sempat belajar dengan beliau, gitu kan. Imam Malik dan Imam Abu Hanifa serta diikuti dengan muridnya Imam Syafi' namanya Imam Ahmad, gitu kan, yang terkenal dengan ahli hadis, mengatakan sholat berjamaah di masjid wajib bagi laki-laki kecuali punya udhur syari. I. Artinya kalau tidak sholat berjamaah di masjid dosa. Yeah. Mereka berpegang pada hadis Nabi SAW yang Sahih riwayat Imam Muslim. Saya pengen sekali kata Nabi, ada yang menggantikan saya menjadi imam, kemudian di apa diikomahkan salat lalu ada yang gantikan saya jadi imam, kemudian saya membawa kayu bakar dan membakar rumah-rumah laki-laki yang tidak pergi sholat berjamaah di masjid. Setiap dalil syari, dalil agama, yang diikuti dengan ancaman yang tegas, Dilaknat Allah murkah masuk neraka gitu kan? kifat ini nabi bilang saya akan bakar rumahnya itu berarti dosa besar kan gitu itu berarti dosa besar makanya jumhur ulama mengatakan dosa besar kalau dia tidak sholat tanpa udur ya ke masjid tentu saja kita di sini tidak memaksakan pendapat tapi kalau saya pribadi Allahu alam saya menyarankan agar sholat di masjid hanya ke masjid hitungan menit Dapat pahala setiap ke masjid dapat satu istana di surga bukan di menteng, ini bukan di kemang, bukan apartemen di kalibata city, kita dikasih satu tingkat apartemen, sepuluh apartemen aja sudah bangganya luar biasa, dikasih istana di surga hanya ke masjid turun sebentar kunci apartemennya turun sebentar ke sini, habis sholat kembali lagi makan minum tidur silakan, dapat satu istana di surga, pulang. Nih, nih, turun dari sana, turun di sini, istana. Balik lagi ke sana, istana lagi. Ngapain enggak usah di masjid coba. Kan gitu. Belum lagi pahalanya 25 kali lipat 27 derajat. Kata Nabi SAW, ya, solat sendiri dibandingkan dengan solat berjamaah, perbandingan 27 derajat. Kata Abdullah bin Abbas, satu derajat ke derajat di atasnya yang 27 itu jaraknya 500 tahun. Artinya apa? sholat sendiri dengan berjamaah bedanya 12.000 tahun derajatnya di surga ini ngapain hanya karena malas melangkah ke masjid kecuali memang antum sakit ya lain ada uzur ya dan luar biasanya ini ada hadis yang lebih mulia saya selalu ngiming ngingkan -nying diri saya ya selalu, selalu apa niang-niangkan dalam benak saya hadis ini gitu kata Nabi SAW siapa yang terbiasa melakukan sebuah perbuatan pada saat dia lagi dalam keadaan sehat lagi dalam kayak gini nih kita hadir majelis ilmu, kalau puasa Senin Kamis, salat berjamaah di masjid, maka Allah akan memberikan dia pahala ibadah itu pada saat dia ada uzur. Misal tiba-tiba orang gila. Selama dia belum meninggal, pahala sholat jamaahnya ada terus tuh. Pahala puasa Senin Kamisnya terus jalan. Musafir tetap dapat walaupun dia tidak puasa Senin Kamis, dapat pahala Senin Kamis karena dia biasa mengerjakan pada saat dia lagi. Tenang enak sekali itu kalau kita di kantor dengan ini biasanya kalau teman-teman dikasih contoh kantor dan gaji cepat faham gitu jadi kalau kita di kantor kata atasan kita pokoknya kalau kamu kerjakan pekerjaan ini misalnya ini kan berapa hari saja walaupun nanti kamu cuti kamu libur gaji kamu bonus kamu semua saya kasih pasti orang akan berlomba-lomba gitu kan jadi sholat di masjid ngapain sholat tapi kita tidak mengatakan itu dosa ya karena masih ada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa itu sunnah mu'akkadam tentu saja lebih besar pahalanya tadi pertanyaannya mana lebih besar pahalanya itu lebih besar pahala orang seorang di masjid